Minnasan! Konnichiwa! Kishoreng Oke, untuk video kali ini kita ditemenin sama kayak enggak Yang di sebelah saya ada siapa? Tony Prayogi. Prayogi. Selanjutnya Haji Biki Akbar. Haji. Selanjutnya? Ada Haji Rob? Haji juga juga. Budi Bowo, Budi Wibowo. Bowo. Bowo. Silakan, Dek. Mas dan selanjutnya? Rio Munianto. Rio. Ya, Haji Praboso. Ya. PT Wanda MS. untuk di video kali itu kita akan main game. Game nya itu apa, Roman? Bonsingball. Bonsingball. Bonsingball. Nanti tuh peraturannya tuh kita nanti di dikasih apa namanya kategori, terus apa nanti bolanya tuh bolanya <laughs> nanti biasanya aku masih kategori kan? terus kayaknya tapi ini game nya bahasa Inggris, nggak usah Jepang soalnya ini anak-anak mau -anak Inggris, bagaimana? nggak usah ke Jepang. <laughs> Salah itu nanti, aku apa ada yang ngasih kategorian misalnya kayak vegetable gitu nanti aku lempar ke Dayat misalnya. Okay. Dayat nanti nyebutin apa vocabulary, masa bahasa Inggris yaitu tentang sayur-sayuran, dan vegetable kayak gitu. <laughs> gitu ya teman-teman ya. Oke. Okay. Yes. Yes mungkin nah, itu aja tentang peraturannya nanti juga hmm. apa nah -nya. Untuk tuh itu biar kayak biasa ya tepung nanti kasih tepung ke mukanya kalau oh. bisa satu kresek nih dimasukin ke mukanya <tuk> <tuk> terus habis itu udah itu aja sih sebenarnya nah mau tahu kerjanya tonton terus videonya tetap di kisah <tuk> green vegetable. Green vegetable. Water crisp. Ayo. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Tak ah, tapi. Ini <laughs> no, no, no, no, no. Oke, okay, the next kategori is fruit. Take free. So, take free stroberi grape anggur, jackfruit apple apple, lima, batang semangka dragon fruit, warna grape anggur, wih lagi lagi lagi lagi Oke. Okay. Okay, ready? Ready, okay. Oke. The next category is. Profession. Farmer petani Doktor, Dokter Ganger, berkenaan Orderly, guru Apa Lawyer, pengacara si <laughs> animal. Oh, no. Oh, Apa? Apa? apa? kau sapi, tikus, <gulih> rino, apa? rino apa? Dino apa? badak, kelinci, kelinci dua, dua kelinci dua dua, dua, dua, dua, eh, oh, empat, empat, empat. <gulih> <guluh> oh. Malo, lima, empat, makan Kategori is... Weather Wah, weather sih, Yuk, Wah, summer. panas ini Ah, dia pinter. Saju. Salah. Salah salah salah. Salah salah salah. salah. Salah. Pinter, Saju. Oh, eh? lakuin nah. Oke, <çocuk tuh> One, two, one. One, three, okay. oh, two, Oke, oke, Oke, Oke, hahahaha <laughs> tapi mending deh cukup Kau salah segar, kau jual jual laku kan? Kamu mau fokus? Hahaha. Oke, itu tadi game kita. Apa tadi namanya gamenya tuh? Bojo. Oh, oh, game. Nah itu tadi yang kena tuh ada Mas Doni. Yes. Dia paling banyak di soalnya. Gimana kesannya Mas Doni? Mas oh, Doni gimana? Kayak merasa. Hmm. marah sama my friend. Oh. Oh. <laughs> Kenapa marah ya. Soalnya banyak kalau terus. Chip, chip, all chip. Terus <laughs> oh, oh, <laughs> <laughs> yang kedua, Pesi yang kedua tuh, lot. yang paling banyak itu uh. Aji, <laughs> si Budi, sudah, sudah, happy malang tuh barat nih, tuh ke barat gua, malang. Oke. Itu oke. Titip salam dulu buat pemalang. Salam buat pemalang. Nah, titip salam buat saudaraku. Aku suara Dono memang suka ke kompetit lagi, Jos. Anu selamat. Selamat, selamat. Salam buat teman-teman yang ada di desa Cilacap, Jawa Utara. Kalau belum subscribe, nanti lama jalan. Kalau lama, Jangan lupa subscribe and comment like channel Kiseki. Oke. Okay. Okay. Nah, kita siapin asam game kita untuk kali ini dan untuk dan, dan saya ingatkan lagi jangan lupa untuk like apa lagi teman, komen, share dan like. Oke, okay, kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis satu pukul enam sore hanya di. Kisahin dan aku, Dan selalu See